sesuai dengan perintah saya bahwasannya kita mendapat informasi adanya transaksi narkotika dari masyarakat di desa Kulim Kecamatan Batin Selapan. Nah, seminta kepada rekan-rekan semuanya tolong informasi ini ditindaklanjuti. Namun sebelum kita ke lapangan, seminta nanti perwakilan daripada rekan-rekan untuk memaparkan bagaimana e, informasi yang didapat dan kasus posisinya seperti apa. Belum, rekan-rekan ke lapangan nanti akan dipimpin oleh langsung Pak Anik. Saya minta uh, salah satu dari rekan-rekan opsional untuk memaparkan ke papan tulis informasi apa yang rekan-rekan ketahui dan bagaimana rencana tindak lanjut kita ke depan. Mohon untuk kerja Silakan. Ya. ini kita target kita adalah si saudara pahmi saudara pahmi jadi ini sudah merasakan masyarakat di desa di desa kulit nah saya harapkan ini adalah kakinya si Deddy jadi tapi untuk kita bisa mendapatkan e, si Deddy kita ke pahmi dulu nah diupayakan pada rekan-rekan nanti untuk penangkapannya kita usahakan silent maksudnya tidak ada ributan jadi bisa kita melakukan pengembangan. Nah, eh, kita mendapat informasi bahwa saya ini dia lagi ada megang barang, mungkin ada beberapa gram terus satu kantong. Nah, ingat, ini di belakang ini ada jalan juga, ada jalan juga. Jadi nanti ini jalan besar, kita masuk ke gang. Saya harap nanti ada juga tim satu lagi menjaga di sini dan jalan di sini di belakang. Jangan sampai dilari ke belakang. Nah, estimasi ini di rumah ini sering digunakan untuk menggunakan apotika jenis sabu dan stasi juga jadi saya harap nanti uh, kali dua kali dua nanti di belakang jaga sama beberapa tim nanti saya dari depan dari depan ini kita masuk langsung dijaga langsung dipegang mudah-mudahan nanti dari sini kita bisa mengembangkan lagi untuk penangkapan lebih banyak dan bandar di atasnya Setelah ini rekan-rekan silakan melaksanakan tugas saya minta dengarkan dalam pelaksanaan tugas nanti tolong utamakan keselamatan kemudian dalam pelaksanaan tugas saya minta semoga berhasil dan kita bisa mengungkap para pelaku dan e, barang buktinya kemudian dalam pelaksanaan tugas saya minta tetap mengutamakan yang namanya prosedur prosedur atau ketentuan hukum berlaku nah sebelum saya tutup ada masukan saran cukup cukup, cukup. cukup. cukup. cukup. baik setelah ini rekan-rekan bisa memimpin untuk pelaksanaan di lapangan Itu saya dari saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, sore. sore. Selamat sore rekan-rekan Baik, kita dapat informasi dari masyarakat Bahwa itu di daerah Kilometer 11 kulim itu sering terjadi transaksi narkoba Jadi saya harap rekan-rekan Kita melakukan penangkapan bukan hanya menangkap yang satu Ya, saya harapkan rekan-rekan semua nanti bisa melakukan pengembangan sampai ke level bandarnya. Kemudian tetap dalam melaksanakan penangkapan protokol kesehatan diperhatikan, masker, sarung tangan kalau perlu, ya. Dan jangan terlalu menimbulkan keramaian di lokasi penangkapan karena kita ingin melakukan pengembangan lagi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih ya. Kita mendapat informasi uh, di daerah terjadi transaksi narkoba. Jadi diharapkan, diharapkan penangkapan diharapkan bukan hanya memangkan sampai ke bandarnya. Kemudian saya ingat ingat keselamatan. Jika belum ada perintah dari saya jangan memulai senjata. Jangan. Namun jika belum jangan sesekali Kemudian. Cukup. Baik, jadi. Dua mobil ya, dua tim satu lagi ke tim satu lagi Yang sepeda motor, sepeda motor mungkin kita satu sebagai tim pengintai Jadi itu nanti kalau misalnya apa segala sesuatu, perintahnya jelas Terasa untuk cukup Sebelum melaksanakan kegiatan, mudah-mudahan kita sukses dan dilindungi Allah Taala. Ketua kita masing-masing, berdoa -masing. mulai Selesai? Datat, Oke, okay, buat Dua orang di. kita yang Dedek masuk kan di. 아니야 근데 뭐 그런 거는 뭐 Apa ya? Tani rumahnya pak. Tani. pak, kamu pak, kamu pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, dari mana nih? Dari mana nih? Dedi, Dedi pak. Dedi, Dedi pak. Dedi di mana? Udah lari deh pak. Lari? Lari deh pak. Sudah, kita kejar si Dedi. Bu, bu, bu, sekarang. Ini. Oke. Jadi kita masukkan mobil. putih, mobil putih kan? Ampun pak, ampun pak, ampun, ampun pak, ampun pak. kami Mami iya Pak sabu yang dijumpai di rumahmu itu kepunyaan siapa? saya Pak kepunyaanmu? Kau dapat dari siapa? Dedi Pak Dari Dedi. Iya, Pak Berapa banyak kau dapat dari si Dedi? 5 paket, Pak 5 paket Bagaimana cara kau mendapatnya? Kau beli atau bagaimana? Saya beli, Pak Kamu beli berapa banyak? 5 paket 5 paket Sekarang kemana? Gimana keberadaan Dedi? Lari, Pak Lari Lari kemana dia kira-kira tuh? Kurang tahu saya, Pak Ke arah Kulim juga? Benar, Pak Berarti Kulim? Ke arah Kulim Kulim itu tempat siapa? Kayaknya tempat siapa tadi, Pak Tempat atasannya lagi, Pak Siapa tuh? Saya siapa? kurang tahu nama itu, Pak Kurang tahu namanya Tapi kau tahu rumahnya? Kalau rumahnya, nggak pernah ke sana saya, Pak Saya cuma jumpa di rumah itu aja Pak Sama si Deddy ya, Pak Cuma posisi rumah, posisi rumah tahu ya? Iya, Pak cuma cari informasi nanti kalau ya... kawan kita, coba pastikan rumah di mana Siapa, siapa